Perbadutan gue yang pertama nih, gue mau ngebadutin postingan Chandy Thailand yang ini. Ternyata benar ya guys, kalau Pimew juga ada project lagi dengan Chandy Thailand. Gue jadi teringat ya, dulu waktu di acara live new Gaff di, di Thailand yang ini, Pimew juga pernah bilang, sampai jumpa di project berikutnya. Dan saat Pimew mengatakan itu, dia tuh menatap ke arah si adik guys. Dan ada salah satu anjay yang ngedm ig-nya Cendy Thailand dan dia tuh menanyakan gini, apakah nantinya akan ada acara couple lagi untuk Miugap? Dan dibalas dong oleh admin Cendy Thailand dia ngebalas, tolong stop stay di sini ya. Mudah-mudahan aja benar ya guys, seperti yang kita semua harapkan kalau nantinya Miugap akan ada acara couple lagi dengan Cendy Thailand oke okay guys kita lanjut ke perbadutan berikutnya gue mau ngebadutin acaranya Pimiu yang ini ini tuh acara yang disponsori oleh unicef dengan hashtag blue bluecarpetshowxmiu dan di acara ini ada beberapa hal yang gue suka dan mau gue badutin guys ini tuh acara penggalangan amal untuk anak-anak kurang mampu, anak-anak kelantar dan anak-anak disabilitas ya dan gue jadi teringat ya acara UNICEF x Miugap tahun 2020 yang ini di sini tuh banyak banget momen manisnya kan guys. Yang saat itu Pimiu memanggil si adik tua Eng ya. Rindu banget gue momen-momen seperti ini guys. Dan di acara ini juga dihadiri oleh Pipex dan Pipex itu adalah seorang penyanyi terkenal juga di Thailand ya. Dan di sini Pimiu diwawancarai oleh beberapa reporter tentang rencana Pimiu yang akan keluar negeri. Pimiu bilang, sebenarnya dia berencana akan pergi ke luar negeri itu tanggal 26 ini, guys. Tetapi karena masalah visa yang belum selesai nih, keberangkatannya tuh diundur di awal bulan depan. Dan Pimiu bilang dia akan stay di luar negeri selama 2 3 bulan. Dan Pimiu juga bilang di sana nanti dia akan berkolaborasi dengan beberapa musisi barat. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan kan kalau pimeo ke luar negeri itu untuk project yang berhubungan dengan musik. Awalnya ya gue pikir Pimiu itu ke luar negeri untuk keperluan syuting series The Ocean Eyes. Ternyata gue salah, guys. Karena syuting series The Ocean Eyes sudah selesai beberapa hari yang lalu. Dan di wawancara ini, para reporter juga menanyakan tanggapan Pimiu tentang pernikahan setara yang sedang diperjuangkan oleh komunitas LGBT di Thailand. Dan salah satu reporter nanya gini, jika pernikahan setara itu disahkan, apakah itu bisa membantu? Dan Pimiu jawab gini, yang paling penting itu dapat membantu semua orang untuk menjadi setara kan? Dan Pimio juga bilang, saya tidak mengerti kenapa itu tidak bisa disahkan. Karena itu adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang. Tidak ada perbedaan jika dua orang pria atau dua orang wanita menikah. Jadi saya merasa mengapa itu menjadi masalah. Terus ada satu reporter yang nanya lagi gini, jika nanti terjadi insiden atau masalah, apakah kamu siap untuk memanggil? Maksudnya di sini reporter itu mau bilang, apakah Pimiu siap untuk menyuarakan lagi jika seandainya undang-undang pernikahan setara ini tidak jadi disahkan? Dan Pimiu jawab gini, "Ya, saya siap. Mari kita saling membantu nakap. Dan gue juga mau bagi info sedikit ya." tentang pernikahan setara ini tetapi sebelumnya sorry ya guys waktu gue buat video tentang ini kemarin gue tuh belum lihat berita baiknya padahal Pimiu udah up ini di Twitternya ya dan berita baiknya gini dari hasil rapat sidang tentang undang-undang setara di Thailand yang beberapa hari lalu ternyata para pendukung pernikahan setara ini menang di putaran pertama dengan mendapatkan 210 suara karena dari 406 orang pemilih yang setuju dengan disahkannya undang-undang pernikahan setara ini sejumlah 210 orang 180 orang tidak setuju, 12 orang netral dan empat orang lagi tidak memilih dan kabarnya nih rapat DPR tentang undang-undang pernikahan setara ini akan dilakukan dua putaran lagi Mudah-mudahan putaran kedua nanti para pendukung pernikahan setara ini menang lagi dalam pemungutan suara ya guys Agar di putaran ketiga undang-undang pernikahan setara ini bisa benar-benar disahkan atau dilegalkan di Thailand Oke okay guys kita lanjut ke perbadutan berikutnya masih di acara Pimio ini ya setelah Pimio selesai dengan acara Unicef ini Pimio tuh membuat acara fans meeting dengan para fansnya dan di sini Pimiu tuh kan digombali guys dengan millions dan salah satu millions ngegoda Pimiu gini Pimiu tolong hati-hati nakap nanti kamu tergelincir karena hatiku meleleh di sana tetapi gombalan para fansnya Pimiu nggak mempan tuh guys Malahan diinjak tuh hati fansnya seperti ini Jadi teringat nih gue Dulu juga ada fans yang ngegombalin Pimiu seperti ini Bukannya Pimiu itu malu ya guys Malah diinjak juga tuh hati fansnya Tapi Pimiu disini kan hanya bercanda ya Dan semua fans juga tahu kalau Pimiu itu suka bercanda kan dan waktu fans meeting ini ada fans yang bertanya lagi hal yang sering banget ditanyakan Ya apalagi kalau bukan pertanyaan apakah Pimew sudah memiliki kekasih atau apakah Pimew single Tentu saja kan semua orang tahu pasti Pimew akan menjawab tidak memiliki kekasih atau dia tuh akan menjawab single Kenapa sih harus pertanyaan yang sama seperti ini terus karena kita juga udah tahu ya Kalau Miu Gap itu setiap kali ditanya tentang kekasihnya Jawabannya itu otomatis single kan Jadi lain kali nih please deh jangan tanya lagi hal seperti ini Tapi nih gak lama Pimiu ngejawab pertanyaan fans Kalau dia tuh gak memiliki kekasih Pimiu tuh buat IG story yang ini guys dan seperti biasa yang gue bilang ya, air-air ini pimi itu suka banget kan buat IG story box seperti ini. Dan yang membuat gue ambigu di sini guys, yang ngakunya single, yang ngakunya gak memiliki kekasih, tetapi nih caption boxnya itu loh gak sesuai banget untuk orang yang single. Gesturinga Pimeu ini semua lebih cocok untuk orang yang memiliki kekasih, Atau orang yang lagi kasmaran gitu, dan gue juga teringat ya, waktu di acara ini saat Miu gap dibagi pertanyaan pilihan, honey or baby, dan si adik tuh langsung ngejawab "baby guys". Kalau Pimeu langsung tertawa gitu. Pasti Pimiu tertawa karena dia tuh sadar kalau dia tuh sering manggil si adik tuh baby. Dan waktu di acara Urban Decay ini, Pimiu juga pernah ngerubah lirik lagunya yang na na menjadi gap baby, kamulah satu-satunya yang aku inginkan. Dan pastinya nih, caption box yang dibuat Pimiu di IG story-nya ini ditujukan buat si adik kan? Oke guys kita lanjut ke perbadutan berikutnya Masih di acara fans meeting Pimew sama fansnya ini ya Kalian lihat kan guys sini para wanjai membawa spanduk tulisan love mewgap Dengan emoji matahari dan bunga mataharinya Seperti yang gue bilang ya Kalau matahari dan bunga matahari itu memang gak bisa dipisahkan guys dan walaupun Miugap itu acaranya solo, unsur salah satunya harus ada dong di setiap acara solo mereka. Wanjai mah paling bisa ya menghidupkan momen Miugap, walaupun mereka tuh nggak ada acara couple. Sampai-sampai nih siaran radio terkenal di Thailand ini aja heran loh, yang mereka tuh bilang gini. Hari ini trending di Twitter hashtag kiriman cinta dari fans Nong Miu dan Nong Gap Dan salah satu penyiar radio itu bilang gini Nong Miu dan Nong Gap tidak memiliki acara couple apapun Tetapi kenapa ya masih banyak yang mengikuti hashtag mereka dan selalu trending di Twitter di sini kita bisa lihat kan guys Kalau kekuatan dan semangat para fandom wanja itu nggak pernah karam walaupun pemilik kapalnya nggak ada acara bareng tetapi kapal wanjai miugap tetap akan terus berlayar ya dan pastinya wanjai itu nggak pernah kehabisan akal untuk menghidupkan momen-momen miugap di setiap acara ya oke guys kita lanjut ke perbadutan berikutnya gue mau ngebadutin videonya nong hajar yang ini dan gue tuh langsung teringat ya dengan boneka pengantin kelinci milik Miugaf Gav yang ini kalau lihat boneka ini, ini tuh memiliki kenangan manis saat tim Miu membawa iring-iringan semua tim MSS ke acara wisudanya si adik ya yang ini ini tuh udah seperti iring-iringan pengantin kan guys kalau kalian udah menjadi wanjai di masa ini, kalian pasti tahu kan guys gimana serunya waktu acara wisuda si Ade ini. Dan di video Nong Hajar ini suaranya dimatikan kan. Dan ini tuh membuat kecurigaan gue langsung kalau di situ terdengar suara pinyo. Kalau enggak buat apa juga kan suaranya dimatikan. Atau ini tuh memang kerjaan Pimiu ya yang pake kanong hajar topi kelinci seperti ini Bisa jadi kan guys Oke okay guys kita lanjut ke video perbadutan berikutnya Gue mau ngebadutin video yang ini Kita tahu kan kalau Pimiu sekarang lagi sibuk syuting di drama channel 7 Dan salah satunya di drama ini di sini sutradara drama ini ngegodain lawan mainnya Pimiu yaitu Pupé Kesarin yang sutradaranya bilang gini Pupé menyukai Pimiu dia bahagia bereting dengan Pimiu ketika dia bertemu Pimiu dia menjadi malu dan saya sering memperingatkan Pupé untuk tidak menyukai Miu di kehidupan nyata dari kata-kata sutradara ini sepertinya dia juga tahu ya kalau di kehidupan nyata Pimiu itu sudah ada yang punya oke okay guys kita lanjut ke perbadutan berikutnya gue mau ngebadutin videonya si adik yang ini kalau kalian mau lihat full videonya kalian boleh melihatnya di youtube di channel yang ini ya waktu di acara ini si adik kan bilang kalau dia tuh sebenarnya sangat cerewet kalau dengan orang yang sudah dekat dengannya dan dia sudah merasa nyaman dengan orang itu Pantes aja ya guys Kalau dengan Pimiu si adik tuh mau cerita apapun Dan gue jadi teringat ya Pimiu pernah bilang Waktu mereka kembali dari pulau Saat selesai syuting adegan yang ada di series Time Type Mereka tuh kembali ke Bangkok Menggunakan kapal perikan Dan sepanjang perjalanan pulang Si adik tuh gak henti-hentinya bercerita dengan Pimiu Padahal kita tahu kan kalau seorang introvert susah banget berbicara dengan orang lain. Kecuali dia memang udah nyaman banget dan dekat banget dengan orang tersebut. Oke okay guys, kita lanjut ke perbadutan berikutnya. Gue mau ngebadutin acaranya si adik yang ini. Acara ini tuh disponsori oleh Biodiversity Thailand dan di acara ini si adek kan bilang kalau dia tuh nggak suka makan durian tetapi setelah dia mencoba durian nonton buri dia tuh menjadi suka makan durian guys dan kita tahu kan siapa orang dekat si adek yang tinggal di nonton buri ya siapa lagi kalau bukan pimiu dan pimiu itu ya suka banget makan durian ini pasti gara-gara pimiu deh Si adik tuh yang tadinya gak suka makan durian jadi suka makan durian kan. Dan yang terakhir nih gue mau ngebadutin acaranya si adik yang ini. Ini tuh disponsori oleh Cetidol ya. Dan di acara ini anak gue tuh terlihat cantik banget kan guys. Dengan memakai baju warna pink, manis banget kayak gula-gula. Dan kebetulan banget ya, warna keberuntungan MSS untuk keuangan hari itu adalah warna pink. Dan di acara ini si Ade juga bilang ya, kalau dia lagi stres, dia tuh bisa tidur sampai 16 jam. Ya ampun deh, itu tidur apa pingsan loh. Dan kalian lihat deh, gaya joget anak gue di sini, imut banget kan? Pantas aja ya, kalau pimiu itu posesif. Karena si Ade itu orangnya imut, cantik, lucu, ngegemasin seperti ini ya. Dan kalian tahu guys, belum pun selesai acara si Ade ini, semua produk Doll yang ada di sini sudah sold out semua loh. Anak gue tuh ya, memang rajanya endorse. Apapun yang diiklankan anak gue, pasti sold out guys. Dan di acara ini para wanja juga membawa spanduk bertuliskan love miugap Dengan emoji matahari dan bunga mataharinya Para wanja di Thailand ya memang ada aja tingkahnya Mereka tuh paling bisa menghidupkan suasana untuk miugap Pokoknya para wanja di Thailand keren-keren banget deh Oke guys sekian dulu video perbadutan gue hari ini Kalau ada hal-hal lagi yang bisa gue badutin tentang miugap